kita mau ada itu rezeki Anda keluar tuh. Begitu di perempatan jalan kan orang cuma Anda parkir, tiba-tiba dengan peluit itu baru keluar sedikit pit. Kadang dia nggak pakai peluit sekarang itu. Mundur, mundur, mundur, mundur, mundur. Balas kiri, balas kiri, gitu kan? Kita tanya kenapa emang yang kanan kan selalu dibalas sama yang kiri? Balas kiri, balas kiri, balas jalan dengan kalimat gitu aja Anda mengeluarkan uang kan? Kasih oleh Anda dua ribu. Makasih Pak, ya. kasih 5000 makasih Om, ya. udah pindah tuh, kasih 10000 makasih Bos, gitu ya. Tak ya. bayang ya, jadi kalau kita mau bergerak, sebetulnya risiko itu turun. Hanya nanti ada yang diakumulasikan, ada yang diberikan seketika. Ada yang sifatnya akumulatif, sebetulnya hasil ikhtiar Anda hari ini, cuman mungkin diberikannya besok.